Baik, para rasa balis seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada sebuah kabar info spesial bahagia dari Om Kevin Persepet ya. Baru saja Om Kevin menginfokan soal acara nanti malam di Indosiar bahwa bakal hadir. Konser Raya 27 dalam perayaan Hood Indosiar yang ke-27 versi APT ya Jam 18.30 malam ini jangan sampai lupa karena idola kesayangan kita akan kembali hadir Untuk memberikan kejutan spesial bahagia untuk warga Konoha pastinya Wow <laughs> selalu standby persahabatnya karena kita akan menyaksikan kejutan-kejutan bahagia dalam perayaan hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 malam ini spesial Leslar karena akan hadir di acara tersebut di postingan ini juga, tentu ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Om Kevin Firmasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa nanti malam begadang lagi ya, guys. Katanya tuh, "Wow, waalaikumsalam, respon yang sangat luar biasa dari para fans." Waalaikumsalam, Om. Insyaallah begadang lagi, siap begadang, Om. Wow, luar biasa banget ya. Ini salah satu bukti karena fans sejati Leslar tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya perhatikan juga persahabatan sebuah spesial yang kita dapatkan. Aduh vitamin bahagia banget ya di pagi hari ini, masya Allah pagi-pagi sudah mendapatkan senyuman dari abang Elsi Kanta. Ini cute dan lucu banget persahabat ya Masya Allah auranya semakin bersinar seperti kedua orang tuanya Lesti Rizky Bilar Mudah-mudahan menjadi anak soleh, menjadi anak yang hebat dan yang tentu membanggakan semua banyak orang Amin Masya Allah banget ya gantengnya luar biasa Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ada ungan spesial dari akun shopping as korban bank persahabat ya ini mengunggah sebuah postingan bersama mobil Leslar. Ini adalah tukang somai yang tentunya masuk ke vlognya Leslar Entertainment. Juga, perhatikan mobil Leslar. Tentunya, mobil Alphard, pemberian dari Kobas ini selalu membuat kita bangga dan bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah-barakah, sahabat, yang ada di sini juga. Sopin Bang Mbeng ini mengunggah sebuah kalimat yang tentu membuat kita semakin bahagia juga di persabat. yang perhatikan kalimat panjang yang dituliskan, Sajak baik. Sajak baik untuk manusia baik yang ditulis oleh manusia yang belum baik. Malam ini acara istimewamu orang baik. Kau disayangi oleh orang-orang yang sangat baik. Kau banyak diidolakan orang-orang baik. Mengingatmu manusia baik, sifatmu baik, tingkahmu baik. Menjadi contoh bagi kami yang belum baik dan selalu berada di tempat dan jalan yang sangat baik Semoga Leslar bisa menjadi orang tua yang super baik Bisa mendidik baby L menjadi pribadi yang baik Menjadi public figure yang termasyur baik Semoga kebaikanmu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha baik Sukses dan sehat selalu orang baik, jangan pernah bosan berbuat baik Meski kadang kau dinilai tidak baik dan kau selalu disayangi, dicintai, dikagumi, serta dilindungi oleh orang-orang yang terbaik Wow, Masya Allah banget bersahabat ya kalimatnya Membuat kita bangga dan bahagia mudah-mudahan Inilah kesayangan kita selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang, amin Dan ke kabar berikutnya, ada sebuah spesial juga yang kita dapatkan dari Indra Permana Dua hari yang lalu Indra Permana juga mengunggah sebuah postingan ketika tentunya di acara Welcome BBL. Wah wow, terlihat ada postingan foto BBL di Indonesia. Dan tentu Indra Permana ini pun menuliskan sebuah kalimat dalam caption yang dituliskan, Masya Allah ganteng pisan Wilujengnya wow, de lesti kejora, Rizki Bilar, mugi murang kalih, nusoleh, Amin. Wah masya Allah banget ya bangga dan bahagia. Karena banyak sekali orang-orang baik yang tulus mencintai, mendoakan, mensupport, hingga mendukung idola kesayangan kita. Berikutnya, adakah berbahagia juga yang kita dapatkan? Alhamdulillah, untuk single terbaru Lesti Kejora dengan judul Lentera, ini untuk worldwide nya sudah trending 11. Ini luar biasa banget. Dan tentunya, viewersnya sudah mencapai 2,8 juta. Di trending Indonesia untuk musik sudah di posisi kedua wow ini fantastis mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid yuk tetap semangat jangan kendal semangat kita mudah-mudahan idola kecangan kita selalu menorehkan prestasi-prestasi dengan karya-karya terbaiknya kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya hingga cedukan vitamin terbaru di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bangmi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.